Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Biar makin semangat votingnya Disuguhkan cidukan vitamin lama persahabat ya Dari Papa Bi dan Bunda Lesti Biar makin semangat, biar bahagia selalu untuk keluarga konoha mudah-mudahan Selalu banyak doa baik yang diberikan untuk Leslar Semoga rumah tangga idola kesayangan Selalu bahagia, rukun dan sakinah Mawadah dan warahmat kita lihat juga persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sandal Putih Bilar Weekend paling enak rebahan emang Cuma ngingetin buat yang hobi ngarang di kolom komen saya hapus blog ya Tuh persahabat ya, diingetin buat yang hobi ngarang di kolom komentar Yuk, sama-sama persahabat ya, kita harus selalu berpositif thinking Kita harus selalu menjadi fans yang baik Selalu menjadi fans yang selalu mensupport karya-karya Lesti dan Bilar Doakan yang terbaik juga untuk rumah tangganya Mudah-mudahan selalu bahagia Kemudian juga persahabat Perhatikan ada postingan dari Kadenians kemarin ya Postingan saat momen di acara Pernikahannya Abeni Mulyana sofia Namun dibikin salah dengan Abang Fatih Masya Allah Yang sangat lucu dan sangat menggemaskan namun kita lihat juga Kalimat yang diposting Semalam mimpi ngasuh di tempat main mandi bola sama anak ganteng Abang L Sehat-sehat nak ganteng Masya Allah bersahabat ya Terharu banget ya warga Konoha saat melihat kebaikan Kak Denias terhadap Abang Fatih Luar biasa Abang L semoga menjadi kebanggaan, menjadi penyemangat dan menjadi anak yang soleh Kemudian juga persahabat yang kita lihat di sini ada postingan dari Bunda Lesti yang menginformasikan juga bahwa di Lesti Daily itu ada produk terbaru persahabat ya dari L Daily. Masya Allah doakan juga nih untuk usaha milik Bunda Lesti. Semoga sukses dan lancar. Yuk yang mau order produk terbaru dari Lesti Daily langsung aja persahabat ya biar samaan dengan Bunda Lesti pastinya. Kemudian juga diunggah Albeni Mulyan Sofian terbaru nih, persahabatnya Albeni lagi berada di Cianjur saat ini, persahabat ya itu pengantin baru, Masya Allah, fresh banget ya. Kita doakan juga untuk keluarga besar Bunda L semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Banyak juga tanggapan komentar yang diberikan ya di postingan ini, Diantaranya dari akun Aisyah Rifta mengatakan, masya Allah Allah Semoga sehat selalu, ah, bini, Amin. Ada juga tanggapan lain dari Windawati Febriani, Alhamdulillah daerah sana nggak kena dampak dari gempa ya, ah, Amin. Masya Allah di ya. Alhamdulillah. Untuk di daerah. Rumah Bunda Lesti itu aman Persahabat Kita lihat juga persahabatnya tanggapan lain Dari akun Instagram Supriya Tining Sih Tini Mengatakan lagi di Cianjur Bang Iya betul persahabatnya ya Abeni itu lagi berada di Cianjur Kita akan saja terbaik ya Mudah-mudahan keluarga besar Bunda Lesti di Cianjur selalu sehat Berikutnya juga persahabat Ada kabar sedih juga untuk warga Konoha Dan tentunya semuanya warga Indonesia Karena terjadi kembali gempa kali ini Berbeda lokasi persahabat ya Untuk gempa saat ini berada di Garut di sini kita lihat postingan dari Yusuf Leslar, ya Allah lindungilah semua saudara-saudara kami yang di Garut Bandung dan sekitarnya, amin. Terjadi gempa bumi 6,4 magnitudo, persahabat ya, untuk lokasi gempa 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk waktu kurang lebih pukul 16.49.41 WIB hari ini, persahabat ya. Baru saja terjadi gempa bumi di Garut. Kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang berada di sana. Mudah-mudahan selalu dilindungi, selalu diberikan perlindungan pastinya, persahabat ya. Kita doakan yang terbaik. Semoga tidak ada korban jiwa gempa bumi di Garut. Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana persahabat. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar spesial dari Bunda Lesti dan Papa Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.